Selamat berjumpa dalam program inspirasi keluarga serial Jalan-Jalan Keluarga Jarot. Jalan-jalan menikmati kehidupan Memang tidak semua orang bisa menikmati hal ini Ya sebenarnya bukan soal jalan-jalan kemana Tapi sebenarnya setiap keluarga bisa Kalau menyediakan waktu Dan tentu kemananya adalah disesuaikan dengan budget atau anggaran Kalau misalnya di Jakarta, mau yang gratis Waduh, peluit aja gitu ya Yang penting kan ngobrol bersama-sama Kalau punya uang lebih banyak, wah oh, bisa ke puncak lebih banyak lagi bisa kerajaan empat Tapi kali ini saya mau bercerita Ketika kami diberi kesempatan Untuk berjalan-jalan ke Santorini Nah kalau ke Eropa saya sudah sering Tapi ke Yunani Santorini ini yang pertama kali Dan kami sudah Menjelajahi lewat Google terlebih dahulu Wah, tempatnya romantis sekali Nah, anak saya malah udah kesana duluan Maka dia cerita, Pak, Papa Mama mesti, mesti ke Santorini, bagus banget Akhirnya ya saya pergi dengan istri Nggak bawa anak-anak Kali ini berdua saja Menikmati bulan madu kembali Santorini adalah bagian dari Yunani Itu sebuah kepulauan Seperti kayak Indonesia ini ada Bali Di Yunani ada uh, Santorini Nah, waktu saya ke Santorini Sebenarnya ini dunia sudah memulai masuk masa resesi akibat globalisasi shifting dan industri lagi lesu sehingga cukup sepi tapi ya saya malah senang dengan sepinya itu gitu ya. jadi kemana-mana gak rame bisa syuting tanpa ada banyak gangguan harus interupsi sebentar karena orang lewat atau enggak ada keunikan Santorini adalah itu kepulauan tapi berbukit-bukit jadi kita tinggal di sebuah wilayah resort ya memang itu wilayah wisata banyak orang tulis di situ dan itu villa-villa kecil kecil-kecil-kecil itu di pinggir jurang gitu ya maksudnya itu kita ngok ke bawah gitu, udah udah tebing udah jurang, jurangnya tuh laut, jadi kita ada pemandangan laut, ada pemandangan bukit dan dalam jangkauan jalan kaki, kita sudah bisa juga ke gunung yang lain, di pinggir tebing juga, dan view-nya wow, menurut saya bagian belahan bumi ini punya keunikan tersendiri tersendiri dan menurut saya Santorini ini juga termasuk yang kuning, keunikan lainnya adalah satu kawasan itu bisa kayak warnanya, rumahnya putih semuanya, <laughs> mayoritas putih, ada sedikitnya kebiruan kepingan, tapi mayoritas warna dominannya putih tapi putih di pinggir pantai yang lautnya biru, langitnya biru, wah jadi ya menurut saya eksotis sekali belum lagi makanan khas Yunani yang menurut saya juga bisa dinikmati karena memang ada lidah-lidah Indonesia ini kan kalau kayak Eropa gitu 1-2 hari senang banget ya hari ketiga udah kangen sama rasakan Indonesia carinya Chinese seperti itu ya tapi menurut saya di Yunani makanannya nggak jauh beda dalam arti lidah kita bisa menikmati baik mau yang asli Yunani atau yang gaya Eropa. Di Santorini juga karena itu pulau negeri pulau-pulau gitu ya. Kami juga sempat menikmati sunset untuk di sebuah view tertentu, bukit tertentu dengan pandangan yang yang khas uh, Santorini. Terus karena itu negeri pulau-pulau juga, maka pantainya banyak yang bagus dan melihat bukan dari darat tapi dari laut. Maka kami ikut cruise, ngambil paket untuk sebuah yacht ya kayak boots tapi cukup mewah karena kita nanti dimasakkan di kapal itu ya dan itu karena beda ya ada yang misalnya satu kapal tuh 200 orang gitu ya ya kelas ekonomi kami satu kapal hanya 10 couples gitu ya jadi makan bebas tersedia ada anggur ada semuanya macam Wah, memang yang harganya ya bisa lima 10 kali lipat. tapi itu kan sesekali dalam hidup ini yang saya mau ceritakan apa sekarang nih inspirasi dari santorini ini gitu bagi saya seorang Jarot wijanarko yang berasal dari orang miskin dari Jawa Tengah lebih tepatnya dari Solo Minggir ke Karang Pandan, mundur ke Ngarkoyoso, turun lagi ke Jenak. Itu desa yang kok terpencil. Dan tahun 90 saya merantau ke Jakarta sebagai orang biskit, menikah lalu tinggal di rumah petak, rumah bedeng. Bagi saya sebenarnya tidak mudah untuk hidup menikmati hal-hal seperti ini. Jadi misalnya dulu ya di awal pernikahan, kalau saya makan di restoran aja saya itu diam aja gitu, kenapa diem, ini kenapa tempel 15000 ini di pasar cuma 5000 udah bisa berdua, jadi, jadi, jadi, jadi makan itu ngetong harganya gitu, bahkan bukan hanya di awal pernikahan ya, sudah anak saya udah kuliah di Melbourne, berarti udah sekian belas tahun setelah menikah ada sudah tinggal di rumah ini juga gitu ya. Ini rumah cukup bagus menurut saya. gitu Bagi orang desa yang merantau ke Jakarta dan anak saya ada satu dua di Singapura, satu di Melbourne. Sudah dalam kondisi demikian, saya mengunjungi anak saya di Melbourne gitu diajak minum kopi kok diem pak gitu malah pak, empat dolar. Ya apa-apa minum kopi itu dinikmati pak, bukan dihitung. Ya Pak ya papa hitung lah, papa yang cari duit. Kamu yang menikmati. <laughs> Jadi untuk pergi kayak ke Santorini, tinggal di villa yang bagus, naik kapal yang menurut saya cukup mewah. Kalau dulu katakanlah begitu, wah bisa diam <laughs> batin. <laughs> Tapi. Sekarang saya bisa tertawa, bisa bercerita, kenapa? Nah ini yang saya sebut dengan karunia menikmati Hidup itu memang perlu imbang ya Antara menghemat, berbuat baik, nolong orang lain Atau bekerja, mendapat uang Dan sebagian diinvestasikan dalam investasi yang aman Seperti membeli tanah, properti, atau emas Tapi juga hidup ini perlu dinikmati Namanya kuasa untuk menikmati ya Kuasa untuk menikmati ciptaan Tuhan atau menikmati kehidupan ini nabung, nabung, nabung, nabung kerja gak pernah liburan, begitu sudah punya duit mau liburan, sudah encok, sakit gigi rematik, gak bisa jalan, kena stroke samurat, segala macam, pergi pun gak bisa makan, kan repot jadi hidup ini perlu keseimbangan seimbangan antara bekerja dan libur, antara memberi bagi orang lain dan juga untuk memberi diri sendiri, bukan egois tapi kita mencintai diri sendiri karena kalau kita mencintai diri sendiri kita bisa mencintai orang lain dengan kualitas yang bagus, demikian juga kalau kita memberikan waktu seperti yang kami lakukan saat itu adalah saya dan istri, kami berdua saja tanpa anak-anak, kami sering liburan keluarga liburan keluarga bawa anak-anak, tapi juga cukup sering, kami pergi hanya berdua supaya dari sisi Pernikahan pun kembali membuat ikatan atau bonding yang kuat Karena berumah tangga bukan tanpa masalah Masalah anak, masalah ekonomi, apalagi pandemi, covid Wah ekonominya jatuh tapi karena ada bonding yang kuat, masa-masa pandemi ini membuat usaha saya bangkrut, usaha terbesarnya gitu ya. Kalau sekarang ini mau ke Santorini lagi, mikir. Menjadi mahal banget gitu ya. Nah, Untung dulu gitu, waktu usahanya masih, masih maju, sudah menyempatkan. Begitu tutup ya. Apalagi waktu bangkrut saldonya habis Kalau oh, saya punya teman begitu bangkrut saldonya masih ada Tapi mau pergi liburan mikir gitu kan Ini saldonya bisa untuk berapa bulan ini Atau untuk berapa tahun itu ya Kayaknya dihemat-hemat Kalau saya mah bangkrut betul-betul saldonya habis gitu ya Tapi saya bisa ngelukis itu <tuh>, Di belakang lukisan saya itu Gunung Bromo <tuh>, Kita menikmati hidup selagi ada kesempatan Sama juga bukan hanya menikmati Kalau bicara selagi ada kesempatan berbuat baik Kita menolong orang lain Saya membangun sekolah di pedalaman Keseimbangan kehidupan sehingga kita bisa menikmati hidup secara mulia dengan berbuat baik Tapi juga menikmati kehidupan secara pribadi Dan kepribadi yang bahagia Apalagi pernikahan yang bahagia Menjadi media bagi anak-anak bertumbuh dengan baik Karena itu sesibuk-sibuknya Anda Dalam pekerjaan, dalam sosial, dalam masyarakat, politik Apapun kesibukan Anda Sempatkan Ya, untuk berjalan-jalan, membangun relasi, menikmati hidup bersama siapa kalau bukan orang yang kita cintai? kan banyak orang yang pergi itu sama teman-teman mancing, sama teman golf, sama teman jalan-jalan, sama teman ikut tur sama teman, akhirnya hidupnya bersama teman gitu ya tentu tidak salah kita punya teman tetapi mestinya ada waktu di mana kita menjalani kehidupan, menikmati kehidupan bersama. Pasangan, karena pasangan itu apa? Teman hidup, bukan cuma teman tidur Maka hiduplah bersama pasangan Anda Itulah inspirasi hari ini Sampai jumpa pada episode selanjutnya Salam bahagia, luar biasa